Selamat datang di podcast Wong Finance. Sambung bersama kita hari pak. ini, ya Pak ini bisa ditonton pagi siang malam. <laughs> Jadi kita hanya selamat pagi tuh, nggak enak. Oh iya, iya benar ya. Oke, okay, kami dari Tim Human Capital yes. dan sudah bergabung dengan kami Pak Charles dari Tim OCP. Selamat, selamat pagi siang sore Pak. Pak kabar Pak Charles? Baik, sehat selalu. <coughs> Mudah-mudahan. Oh, udah vaksin kan Pak ya? Oh sudah. Oh ya, juga ada good news nih. Saya barusan dapat terima info dari HCB kalau presentasi vaksin kita oleh uh, Women Finance FT resourcing oh. itu udah 97%. Oh itu yeah. yeah. yeah. luar biasa. Patut diapresiasi <laughs> <siap> banget diapresiasi dulu. Karyawan-karyawan yang <laughs> punya inisiatif untuk vaksin nah. dan juga udah mau ngisi data, update <laughs> data <laughs> untuk keluarganya <laughs> juga gitu ya mudah-mudahan bisa tercapai nilai mm. maksimal ya sembilan itu sembilan seratus gitu belas <laughs> gimana <laughs> ya. <laughs> gimana mas Pat? itu pasti bermanfaat ya pak Charles ya Betul. tentunya vaksinasi <coughs> itu akan membantu kita lebih uh, fleksibel khususnya untuk teman-teman yang di lapangan ya pak di yeah, mm, lebih, lebih tenang ya lebih secure Rang, ya kalau Rang, mau ketemu siapa secure. gitu Rekin kita mikirin safety nya juga mm. ya dan kenyamanan bekerja juga oke okay. uh, mas Ferry yes. kemarin kita udah bahas yang serius-serius, uh, sekarang kita bahas hmm. yang serius tapi seru lagi <laughs> kita mau ngobrolin tentang Covid-top nah itu dia nih, informasi ya. ya. penting nih penting hmm. ya, memang ke akhir-akhir ini hmm. mungkin publik ya khususnya juga kita juga ya, hmm. udah mulai nggak oh, aware ya udah mulai ya aktivitas kayak biasa, hmm. mungkin PPKM udah longgar, hmm. udah nggak ada, hampir terlihat nggak ada batasan apa-apa hmm. gitu karena kita saya pribadi juga hmm. kalau ke minimarket gitu eh. Lupa gak pro, gak jaga jarak, lupa gak ini Kadang hal-hal gak kita sadarin, tapi sebenarnya berpotensi bikin pandemi lebih panjang lagi ya Betul banget Lalu gimana Mas Fer? Nah kalau pandangan gue sih ya Betul banget ya. Sekarang kayaknya progress sudah mulai menurun Pak Charles ya. Hmm. Kalau kita lihat. Nah, ini yang harus kita waspadai. Ya, karena itu sponfanya. dibikin episode ini ya sebenarnya. Buat-buat diingatkan buat, <laughs> lagi gitu. Buat lagi. Refreshment banget. Ya, refreshment. Ya, mungkin kalau ingat beberapa bulan lalu kita udah sempat ada acara membahas COVID juga ya dengan yes. Pak Antoni ya. Nah, ini sebagai uh, tindak lanjut atau yes. episode selanjutnya dalam bentuk podcast yes. gitu. Jadi nilai-nilainya itu nggak putus di mm -hmm. situ aja. Mm -hmm. Tapi betul. bisa kita lanjutin. Karena kita mungkin nggak pernah tahu ini sampai kapan gitu, ya. jadi forever atau mungkin syukur-syukur tahun depan hmm. udah better, tapi tetap kita harus prepare ya pak ya. Tapi yang pasti yang sekarang ini ya, uh, Rock hmm. dan uh, Pak Charles ya kita akan membagikan bukan info-info yang sedih-sedih lah ya kan hmm. kebanyakan juga ya, ya, kebanyakan negatif negatif gitu ya, ya. <gat> jadi pikiran nah. tuh takut Berculpa, atau nah, enggak banget lah gitu loh khusus ini kita akan membahas sesuatu yang informatif tapi bukan yang sedih-sedih nih Pak okay, ya okay. untuk meningkatkan kembali nih semangat hmm. kita Pak Charles ya okay. seperti itu oke okay. Pak Charles <tuh> uh, mungkin kita mulai aja sih pak ini kita ya, ya. udah penasaran sih ya sebenarnya kita kan sejauh ini tiap berapa hari sekali sering dapat mailing list oksidasi nah, kalau wow. dulu dulu banget ya kalau masih ingat tahun lalu mungkin berapa uh, bulan atau berapa hmm. minggu sekali pernah ada data pernah dibelas juga ya pak ya data infeksi terinfeksi karena hmm. terinfeksi gitu tapi alhamdulillah hmm. sekarang kayaknya udah nggak ada sudah ya pak. sudah sudah nggak ada ya berarti insyaallah udah mulai menurun ya Nah, Tentu ya. ada, syukur-syukur <laughs> Amin lah, Amin ya, amin. amin. amin. amin. Oke, okay, kalau dari berangkat, dari informasi-informasi hmm. dari pacar saya, sebenarnya gimana sih Pak kondisi um, seputar COVID-19 ya, di Wong itu sendiri? Mungkin saya akan coba flashback sedikit hmm. ketika kondisi after lebaran. Ya, hmm. se memang se seperti yang kita ingat, mungkin sekitar dua bulan lalu ya, kondisi setelah lebaran di bulan Juni dan di bulan Juli itu memang tanjakan atau naikkan kasus kita tuh sangat tinggi gitu mm -hmm. ya di luar normal seperti itu ya kita tahu lah ya pada saat kondisi itu mobilitas terjadi ketika lebaran mungkin bukan karyawan kita karena kan kita coba sudah mm -hmm. dari manajemen mungkin sudah uh, maksudnya sudah menghimbau mm -hmm. untuk mengurangi mobilitas cuman kan kita nggak bisa kontrol di masyarakat sekitar betul ya betul. ya terjadilah mobilitas itu dan memang kondisi saat itu kan belum sangat digongkan masalah vaksinasi iya, Betul itu. Ya Jadi dua faktor itu, plus juga ada faktor baru lagi yaitu varian delta Mutasi dari varian sebelumnya Nah, betul sekali Tiga kondisi itu yang membuat kasus kita di World ketika itu melonjak cukup drastis Atau hmm. bisa dikatakan eksponensial hmm. itu kenaikannya Sekitar 300 dalam satu bulan dan itu memang uh, kondisi tertingginya lah di world. Namun puji Tuhan 2 bulan terakhir ini kondisi kita untuk kenaikan kasus sudah semakin menurun. Per terakhir saya update kurang lebih tanggal 10 Oktober ya kemarin ya minggu lalu. Itu kita dalam sebulan cuma tiga kasus tiga kasus oh, baru atau so, ya, ya, iya dan Bukan itu kiasa... pun juga nggak ada kasus aktif lagi jadi tiga kasus baru tersebut sudah sembuh juga seperti itu okay. jadi itulah maksudnya uh, dampak dari vaksinasi yang kita lakukan juga ya pastinya ya yang tadi sudah disebutkan di awal oleh Mas Rofi sendiri sudah 97% itu sangat uh, sangat berpengaruh, lah untuk penurunan kasus yang terjadi di World Finance terutama itu sih uh, kurang lebih ya uh, gambaran kondisi saat ini mm -hmm. untuk covid kan. Jadi overall kita sudah getting better banget mm -hmm. ya sangat, sangat, sangat getting, sangat getting better getting ya. Mungkin juga ini uh, adalah sebagai hasil ya dari mm -hmm. kebijakan yang dibuat tuh, sejauh ini mm -hmm. Dan juga dari kerja sama karyawan kita ya, sendiri tuh, yang memiliki material itu ya Pak ya. Kita appreciate buat semua pihak ya Pak yeah. Kita bisa uh, terus uh, semakin menekan mm -hmm. angka infeksi mm -hmm dan juga secara bisnis proses dan secara prosedur kerja juga harus sangat membantu ya dengan Oke ini bisa dikatakan kita berarti sukses ya Pak ya menekan dan menahan laju kopi kita yang turun drastis banget nih, itu sebuah keberhasilan, ya menurut saya Mungkin Pak Charles juga studi ya Pak, sebuah keberhasilan di Wong Finance Nah Pak kira-kira situasi yang sudah stabil seperti sekarang ini gitu ya kita kan butuh siasat nih untuk teman-teman karyawan Uh, terutama yang di cabang yang bertemu langsung kegiatannya dengan konsumen yeah, ya nah. beberapa posisi yang harus interaksi langsung nah, iya, ya pak uh. ya nah mungkin ada tips dari pak Charles bagaimana menyiasatinya nih untuk menjaga uh, apa namanya agar teman-teman yang yang sudah kita berhasil tekan ini covidnya agar tidak uh, naik lagi gitu pak kira-kira pak Kira. Sebenarnya ya sebenarnya simpel ya maksudnya untuk uh, kita siasat ke kedepannya yang terutama untuk teman-teman kita rekan-rekan -teman kita yang bekerja di lapangan Ya taati aja lah yang konsep prinsip 5M itu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi apa menjauhi kerumunan atau membatasi mobilitas. Mm -hmm. Jadi kalau misalnya nggak perlu perlu banget ya udahlah nggak usah kemana-mana gitu ya. Cuma kalau ada pekerjaan ya jangan lupa prosesnya itu memakai masker. Sebenarnya kalau kita disiplin menjalankan 5M itu sebenarnya uh, reaksi untuk penularan dan sebagainya itu semakin minim resikonya. Mm -hmm. Apalagi sudah vaksinasi ya yang perlu diingat itu vaksinasi itu tidak apa namanya bukan sebagai obat ya atau misalnya ketika yeah. kita sudah vaksin kita pasti akan udah nggak mungkin kena sakit lagi dan sebagainya dalam hanyi COVID itu enggak seperti itu tapi vaksin itu penting untuk mengurangi resiko tertulangnya penyakit COVID itu sendiri kalaupun pun kena reaksi yang muncul atau apa namanya gejala-gejala yang timbul itu nggak separah kalau misalnya sebelum vaksin, sebelum vaksin, vaksin. seperti itu jadi ya taati aja Prokes 5M itu sih sebenarnya sederhana itu Oke. Okay. iya tapi memang gini ya Pak ya karena kalau misalnya kita bandingin ya ini mungkin saya flashback dari awal Betul. kita ngerasain ini gitu ya cenderung ada panic attack gitu ya karena nah. kalau kita bedanya kita sakit flu udah tahu badan, nah, gitu. nah. badan udah udah nah. geneng nah. nih ah, paling mau demam minum ah paracetamol nah. dari sekarang gitu tapi kalau kayak gini mau minum apa tahu ya, Tau ya. <laughs> minum obat banyak beberapa cerita keluarga saya yang mungkin juga terkena setiap uh, fasilitas kesehatan yang merawat tuh obatnya beda-beda intinya yang berarti gak ada yang pasti gitu ya pak ya, ya. gitu tapi makanya Uh, mungkin yang satu-satunya usaha real yang bisa kita lakukan adalah selain mendisiplinkan diri juga aware ya dengan info informasi mm -hmm. seperti gini gitu jadi dimanapun kita berada paling nggak kita ingat gitu loh kalau yeah, kita belum lepas gitu ya mm -hmm. kadang kalau saya ke apa namanya saya di videoin gitu daerah dari daerah rumah saya gitu itu wah, yang pakai laki terus, dari laki-laki suram lah itu Jadi ya, mulai gitu. ini ya laki Jumawa yang laki-laki terus, yang laki-laki terus, yang laki-laki terus, yang laki-laki apa yang laki-laki terus, yang laki-laki Untuk yang laki untuk terus, yang laki-laki yang bisa kita yang yang laki-laki terus, kita laki-laki kalau misalnya kita saat prokes yang tadi saya bilang, 5M, kita beraktivitas di luar pun juga cukup aman gitu loh ya, maksudnya apakah nanti ada orang yang nggak pakai masker atau mungkin apa namanya lalai lah ya nggak menjaga jarak atau menciptakan kerumunan ya kita tetap terjaga seperti itu. paling tidak kita melindungi diri sendiri tidak dulu gitu pak. pak ya syukur-syukur nah. bisa melindungi betul nah itu power, intinya adalah dimulai dari diri kita betul pak nah, jadi kalau kita susah ngatur orang lain Pain. ya ngatur diri sendiri berarti ya, sama Allah <laughs> ya, ya dari keluarga juga kan. dikani, gitu ya. <laughs> benar kalaukan masyarakat susah kita eh jangan ada kerumunan nah, ya. nah, nah, susah okay, kita kayak gitu. kan <laughs> lucu juga gitu. <laughs> ada tugasnya masing-masing masing-masing tugas uh, <coughs> nah mungkin strategi-strategi uh, kedepannya yeah, yang uh, akan diimplementasikan gitu Pak ya untuk kedepannya ya kita ya gini ya mungkin saya coba jelaskan sedikit kita uh, harus berpikir seperti ini jangan uh, maksudnya kalau kita berpikir bahwa hmm. oh kapan nih kita bisa balik ke kondisi sebelum pandemi hmm. ya kalau misalnya kita berpikir seperti itu kadang kita merasa protokol-protokol uh, yang kita jalankan atau mungkin perilaku-perilaku uh, yang kita harus sesuaikan saat ini itu jadi beban gitu hmm. ya maksudnya kita harus sadari dan kita harus uh, percaya bahwa ya udahlah ini kondisi baru saat ini yang apa namanya yang memang harus kita jalani dan kita harus terima itu gitu loh jadi kita harus mengubah kebiasaan dan sebagainya seperti itu jadi bukan jadi suatu beban tapi menjadi suatu habit yang baru atau kebiasaan yang baru sehingga kita jalan sebagai rutinitas dan kita juga ibaratnya ya udah maksudnya nggak usah terlalu berpikir bahwa oh ini ribet dan sebagainya memang hmm. ini harus perlu tetap kita jalankan karena kondisi untuk kembali seperti sebelum pandemi kita nggak ada yang tahu ya maksudnya ya kadang juga kita lihat dari tiap tahun juga perkembangan virus juga terus bermutasi dan sebagainya gitu tapi yang sudah kita lakukan ya kita tetap konsistensi. Maksudnya. Makanya dari juga kita terima kasih juga dibantu dari human capital untuk masalah progres dari vaksinasi yang terus di apa namanya didorong terus digongkan terus hmm. itu juga nggak boleh kendor. Jadi kita jalankan apa yang sudah kita strategi-strategi yang sudah berjalan seperti itu. Oke. Okay, Jadi itu betul. udah buahin hasil banget nah, ya kali iya. ya, dengan okay. uh, tadi mungkin Pak sempat mention apa tuh angka penularan mm -hmm. itu menurun sekian ratus persen mm -hmm. gitu ya dan juga vaksinasi kita boost terus mm -hmm. gitu. Ekspektasinya sih lama-lama kita bisa berdamai dengan <laughs> pandemi ini ya. bisa. Tapi otomatis enggak enggak enggak apa, enggak terjebak bawa gitu. <laughs> Sebenarnya enggak ya, ya. usah khawatir lah masalah covid itu enggak uh -huh. terlalu kita enggak usah pikirkan terlalu wah nanti kenapa-napa nah, dan sebagainya kenapa? karena itu akan pengaruh juga nih keadaan nah, ya, kita ya, ya. gitu loh ya kita biasa aja, cuman ya tetap dari biasa itu kita jaga prokes gitu, hmm. cuman nggak usah jadi suatu momok sehingga jadi kita stres datang tubuh kita lemah, hmm. karena kan virus nyerang karena itu betul, gitu. betul, betul. Ya, ya. Hmm. banyak tuh Pak saya dengar cerita gitu ketika suatu orang gitu passion itu kena hmm. infected by virus gitu hmm. malah yang lebih cepat sembuh ya yang... Enjoy. <laughs> ya santai. Nah, itu enjoy itu, santai tetap berpikir hmm. positif dan berbahagia ah, Itu ya. sangat penting gitu. mm -hmm. nah, ah. Mungkin juga kalau dalam keterbatasan kita apa-apa sekarang harus berjarak Dengan virtual, dengan online itu kadang kan ada kejenuhan ya Pak ya yeah. hmm. ketemu gitu ya Nah mungkin dengan adanya informasi ini bisa meriman kita juga Kalau hmm. kita harus stay strong nah. secara mental ya nah, nah, itu Secara itu. fisik udah kita persiapin secara mental juga kita ready Oke okay. okay. Uh, memang uh, satu yang saya simpulkan dari obrolan kita tadi, ya sebenarnya uh, perusahaan manajemen sudah melakukan strategi dan langkah yang cukup tepat, oh. ya, pak. Ya. Tadi kelihatan oh. ada hasilnya. Maksudnya kita juga harus percaya bahwa yang kita lakukan itu it works gitu ya, hmm. nggak cuma meribetkan diri aja, <laughs> tapi sebenarnya yeah. purpose itu lebih jangka panjang gitu, pak. Ya. Kalau yeah. mungkin dulu, misalnya dulu ada peraturan ini. Kita nggak menjalankan, takik tanda blek atau apa-apa, kita, double, apa, kita akan reach angka sekecil itu. Ya memang, kadang kan kita mengubah kebiasaan itu nggak semudah membalikkan telapak tangan. Mm heeh -hmm. gitu. ya, uh -uh, ya. Tetap kita harus diingatkan, karyawan juga harus diingatkan, anggota keluarga kita juga setingatkan. Jadi buat apa yang kita sudah lakukan saat ini yang kita mungkin rasa betul jadi suatu kebiasaan baru. <laughs> Seperti itu, ya lama-kelamaan dengan konsistensi itu akan menjadi perilaku yang baru sih, prinsipnya seperti itu Nanti juga setahun, dua tahun kita melihat ini jadi suatu hal yang biasa aja gitu Bahkan <laughs> kalau misalnya kita nggak pakai masker, kita merasa aneh. Aneh, aneh Kalau saya sih berasa gitu ya, kalau iya, iya. kita keluar nggak pakai masker, saya berasa jadi aneh gitu, nggak biasa jadi ya mungkin karena itu sudah jadi satu kebiasaan yang hmm. baru ya, seperti ya. itu Kadang saya di rumah nggak pakai maskernya aja aneh <laughs> <laughs> Jangan <gue> di rumah <laughs> Itu kan <laughs> yang berarti ya seperti yang pacarnya sudah jadi habit jadi baru Secara otomatis ya. sudah jadi habit baru tuh Ruk ya, iya. hmm. <laughs> Terus ini ada satu pertanyaan tambahan nih Pak Ef uh, Dari apa yang saya dengar ya kalau mungkin salah boleh dikoreksi untuk finance sendiri, mungkin di tengah-tengah tahun lalu, ya. Dan hmm. saya ada, itu, itu sempat di tengah-tengah tahun atau beberapa bulan pendapatan atau secara nilai asing kita menurun. Hmm. Jadi, penjualan ya, ini kita ngobrolin agak-agak ngepet -agak, ke bisnis sedikit lah, kayak okay. uh, Tapi uh, dari kondisi yang kurang baik tersebut, dan selama proses kita 12 bulan ke belakang ini, kita berhasil survive, gitu, Pak. Hmm. Uh, nilai AR juga bagus, gitu, nilai NPL juga dibandingkan dengan... Perusahaan-perusahaan lain kita terbilang terkontrol dan baik, gitu ya. Kalau saya lihat datanya, ya, kalau menurut pacarnya sendiri, dari segi bisnis dan uh, apa namanya, performance, performance usaha, uang finance, sendiri itu gimana sih, Pak? Ya, bohong kalau misalnya uang finance nggak goyang ya, ketika awal pandemi, ya, kita juga niat ya, dimana waktu kita ibaratnya masih shock lah ya, semua industri, saya rasa mengalami hal yang sama gitu ya semua mengalami shock bagaimana mereka harus bisa beradaptasi dengan kondisi atas pandemi ini ya sempat dulu kan ada ppkm apa bukan istilah bukan ppkm ya sempat lockdown lah ya lockdown SBB, mikro SBB. Ya, psbb atau lockdown <laughs> mikro lah ya ibaratnya di mana itu uh, sangat mengganggu bisnis kita ya lalu juga dengan kondisi seperti itu ekonomi masyarakat menurun otomatis juga daya untuk apa namanya daya beli masyarakat juga semakin menurun ya semua industri terkenalah dampaknya. Cuman eh, apa namanya manajemen punya strategi tersendirilah untuk menghadapi situasi-situasi itu. Dan saya lihat strategi yang dijalankan oleh manajemen sejauh ini untuk menghadapi pandemi sudah betul gitu ya. Terbukti apa yang kita tadi rasakan ya selama 2020 dan 2001 sebejak pandemi memang sempat menurun, namun kita sudah mulai menanjak naik. Dan di, kita juga di 2020 walaupun kondisi pandemi kita masih bisa berhasil. Ma -apa namanya? menghasilkan profit nah, lah profit. seperti itu yang mungkin kita rasakan juga di tahun 2021 ya profitnya ya seperti itu, jadi uh, kalau kita bicara dalam situasi bisnis di Wom Finance sendiri ya kondisi performancenya saya rasa sudah on the track lah ibaratnya hmm. kayak gitu ya tetap bisa menghasilkan profit walaupun memang kita punya PR dalam penurunan AR hmm. karena tadi ya maksudnya dengan kondisi daya beli masyarakat sudah berbeda dan sebagainya ya, betul -betul. ya karena pandemi ini gitu cuman enggak di situ, makanya kemarin kan Pak Andri juga ada loss masalah program mas bagaimana lah maksudnya apa geliat dari manajemen kita untuk bisa survive ya mm -hmm. maksudnya dengan muncul produk baru mm -hmm. melihat segmentasi baru yang cukup prospektif dan sebagainya itu juga sebagai salah satu, satu langkah lah supaya uh, apa namanya uang finance ini tetap survive cuman yang terpenting dalam hal ini adalah apa sih peran karyawan dalam hal ini yang mungkin saya titip pesan, ya, mungkin kita sampaikan lah yeah. ya. Maksud saya sampaikan di sini adalah apa sih bisa karyawan nakonnya itu jaga prokes, karena mm -hmm. di semua industri yang terpenting adalah sustainability atau kestabilan. Yeah, bisa yeah. dibayangkan yeah. dong, misalnya kalau kita nggak taat prokes, terpapar dengan covid masuk ke kantor, mm -hmm. mendatok sekitarnya, ya, otomatis operasional kantor semakin berhenti, apa, namanya, semakin berhenti mm -hmm. gitu ya. Yeah amit-amit di-lockdown oleh pemerintah setempat Ay, gitu, itu, itu ya bener -bener yang bener -bener sangat mengganggu bener -bener ya, bener -bener. Ya. jadi peranan kita sebagai karyawan jagalah kestabilan itu prokes-prokes yang sudah digongkan oleh manajemen dan pemerintah ya dijalankan dengan baik tujuannya apa? stabil Ya karena kalau perusahaan kita stabil otomatis bis, baru bisa beranjak naik dan lebih baik kalau misalnya kita belum stabil nih oh bentar-bentar cabang ini ditutup karena masalah uh, kasusnya terlalu kasus. banyak ya mau kapan kita grownya karena kan nggak mungkin kita harus beresin ini dulu supaya kita bisa yeah, grow, ya, betul, betul gitu ya itu yang bisa kita lakukan sebagai karyawan sih hmm. seperti itu. Oke okay, oke okay. keren ya. Hmm. maksudnya hal yang nggak kita sadarin gitu hmm. sebenarnya mungkin bagi yang uh, taat prokes itu ternyata hmm. hal yang dilakukan tuh berdampak besar hmm. banget tuh, tuh, buat organisasi hmm. khususnya ada juga. Nah Iruf ya, kalau kita kalau saya boleh ngambil kuat sini Pak ya hmm. mempertahankan itu lebih sulit untuk daripada meraih. Nah kita sudah bisa meraih hal seperti ini yang sangat hmm. positif, sekarang kita semua Ya sudah wajib ya. mempertahankannya ya, ya, ya. dan meningkatkannya Begitu ya Pak Capres ya? Iya makanya saya bilang tadi ya maksudnya walaupun kita kasusnya sudah mulai hmm. turun dan sudah tidak ada kasus positif ya untuk saat ini gitu ya Tapi jangan kita menjadi lengah lah ya mungkin juga peraturan pemerintah sekarang sudah mulai dilonggarkan nah, satu persatu cuman oh. jangan membuat kita lemah lah ya seperti itu jangan euforia berlebihan betul <laughs> kita jaga proses, <laughs> gitu ya betul, udah di rumah aja nih bulan <laughs> ayo kumpul ya soalnya <laughs> sama nah. juga sebenarnya juga ya saya juga bosen ya kalau di rumah terus betul. ya sebenarnya saya juga ada aktivitas betul, keluar cuman betul, ya betul. bisa kita lakukan ketika aktivitas keluar ya prokes tadi betul pak ya 5M nah, lah maksudnya ya kalau kita keluar betul. ya tetap pakai masker, kalau misal kita lihat ada kerumunan ya kalau misal kita nggak kenal ya kerumunan itu kan masyarakat atau orang-orang yang kita kenal berkumpul gitu ya kita hindari lah kalau memang nggak terting-ting banget karena yang prasnya baca virus itu nggak bakal peduli gitu mau buka cuma satu menit, mau buka masker cuma semenit menit, mau ngumpul sama keluarga yang namanya dia Nah, hidup ya berpindah-pindah nah, aja, bisa, no nah, reason nah, gitu nah, ya, nggak ada excuse mm -hmm. buat dia tidak. <laughs> mm -hmm. <Yeah. laughs> uh, Sebelum kita closing nih Pak, mungkin ada message yang kira-kira kita karyawan wom itu harus berber -ber tuh Mungkin luar yang tadi progres itu ya, atau mungkin mm. ada pesan-pesan lagi buat kita gitu Pak Yang kira-kira kita bisa tanam ini selama terus ke depan gitu. yeah, yeah. Ya kondisi pandemik ini jangan kita lihat sebagai suatu momok ya Maksudnya mm. jangan kita lihat sebagai suatu momok, kita harus mengubah mindset nih Pandemi ini adalah suatu kenyataan yang harus kita hadapi Dan kita juga harus bisa buat mindset bahwa ini adalah opportunity pandemi ini gitu ya Sebuah kesempatan untuk kita kayak misalnya saya nih Dulu saya nggak familiar nih dengan acara kayak misalnya elektronik kayak, kayak podcast hmm. Lalu juga kita meeting menggunakan video call, video call. kayak gitu hmm. ya kita set positif dengan pandemi kita belajar sesuatu. Hmm. Manusia itu akan berkembang terus ya, maksudnya dengan teknologi kita sangat tergantung dengan teknologi dan kita bisa menyesuaikan yang untuk bisa melewati masa pandemi ini. Jadi kita lihat masa pandemi ini adalah kita harus merasa kita belajar sesuatu sehingga untuk menghadapi nanti masalah-masalah kedepannya kita juga bisa lebih survive dari masing-masing individu kayak gitu sih kalau saya pesannya jadi terlepas di samping ya apa tuh regulasi yang kita buat untuk mengamankan kita karya one wong kita ini juga harus punya kesadaran sendiri ya, dan mindset yang tadi Pak harus bilang dulu kita harus syuting ini belum pernah belum pernah meeting meeting online dulu face-to-face ngasih kerjaan harus ketemu biar enak ngomongnya langsung gitu sekarang kan kita jadi lebih berkembang yeah. skill Jadi ada. kita kerja bisa di mana aja kan? Yeah. Maksudnya kan kita lihat positif Oh misalnya kita kan banyak maksudnya kita kan selalu Kalau misalnya kerja itu harus di Jakarta Jadi kalau orang dari daerah harus datang ke Jakarta hmm. untuk kerja Cuman dengan kondisi pandemi kita bicara yang saya rasakan ya hmm. Kita juga bisa bekerja di tempat mungkin daerah kita gitu Tanpa harus datang ke Jakarta hmm. kayak gitu Jadi kita harus sambil positif-positifnya lah maksudnya betul. Jangan selalu berpikir negatif, aduh ribet yeah. ya, aduh gara-gara Covid-nya saya nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak akan ada habisnya, gitu. yeah. makanya kita juga bisa Tapi kita harus ambil sudut pandang yang positifnya, apa nih yang bisa kita lihat sebagai opportunity kita dalam masa pandemi ini, yang bisa kita lakukan, itu sih. <tuk> <tuk> <tuk> selalu ada hikmah di balik Betul, itu sekaligus, ya pak ya. Luar biasa Ustad Ferry. Jangan lupa lagi ya. Oke okay, baik Pak Charles terima kasih banyak sekali atas semua informasi dan informasi. Hmm, Saya juga terima kasih ya untuk rekan-rekan atau rekan kerja O Finance ya maksudnya karyawan-karyawan yang sudah benar-benar menjalankan apa yang apa manajemen arahkan seperti itu hmm. karena itu sangat berdampak besar lah buat perusahaan hmm. kita gitu. Terima kasih sekali lagi. Wih, selamat terima selamat kasih Allah. Pak Charles. Terima Sehat-sehat hmm. uh, selalu hmm. Pak Charles ya mudah-mudahan angka Seputar covid kita bisa semakin membaik, membaik, membaik dan mungkin slow nah. Amin, amin, amin, ya, syrokis, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, episode amin, amin, amin, amin, amin, amin,